Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe Kali ini saya ingin berbagi praktek baik Tentang bagaimana pelestarian bahasa dawan yang hampir punah Oke, okay, mari kita saksikan yang berikut ini. Oke, okay, selamat sore teman-teman guru hebat Di mana saja berada Di sebelah saya sudah hadir Pak Isai dari SMA 7 Kupang Beliau eh, Bersama saya hari ini Ingin menyaksikan Video yang sudah saya buat Tentang praktek baik bagaimana pelestarian Bahasa Dawan di SMP Negeri 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan Oke mari kita saksikan Video bersama Untuk itu mari kita saksikan Ayo kita saksikan Ya, Mister Awad, pas aku kan Aku kan iot ses. Lanjut. Lanjut. Silahkan, silahkan okay. Salam, Om Salam, Salam. Pak Tuan. Ibu I, masak kalau kita istirahat, kita, kita akan ke Oke, Kalau pergantian jam, kita akan kelas nanan kasat boy. ke Di kelas, kita akan membuat Karena kita kita hanya tahu Himnen, uang mana, terus. lah, ini uang karena Sobat dinas PDDK dan kebudayaan 2, siapkan tarian Okomama. Tarian Okomama Bapak Gubernur esneon Nako ai ra ma plena, nako a dinas, eh, dan kebudayaan, antoinen nangkit. <hesitation> privasi a, ah, karau tutul, putuin akai ah, nako hai u mesi, hai bare si mesi, mesi a kara nti a, bale i noks, a mena a, ah. tabu mani hai pu hai tuku si, pai noki kepala sekolah wapuki palas kola, kulu kulu, lopon nampa i ona hai murid. Ayaamuisena amineno tunan, <tutuk> Kerjaan bahasa Jawan di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan ini dilakukan oleh uh, di SMP Negeri 2 Kabupaten Timur Tengah Selatan dan ini sesuatu hal yang luar biasa positif dan tentunya ini dalam program pertahanan dan bahasa Dawan di Kabupaten Timur. Terima kasih Pak Isai yang uh, sudah berbagi refleksi tentang video saya praktek baik pelestarian bahasa daerah di SMP Negeri 2 Soe. Uh, Mudah-mudahan ini menjadi praktek baik untuk kita dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan pada peserta didik. Takutnya... 10, 20 tahun lagi, bahasa ini akan punah. Oke, okay? terima kasih. Salam sehat untuk Bapak. Terima kasih. Salam sehat. Demikian eh, yang bisa kami sampaikan tentang praktik baik pelestarian bahasa dawan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, khususnya di SMP Negeri 2 Soe. Salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita terus memupuk dan melestarikan Bahasa Dawan di Kabupaten kita tercinta. Terima kasih.